Mikro ya. Semuanya, Alhamdulillah bisa semua, paham nggak? Nggak tahu loh kalau ini dikondisikan, paham nggak? Nggak ngerti, paham nggak? Kalau punya kepentingan dikondisikan, paham nggak? Nggak ngerti, karena sekarang lumayan sih. Lumayan, paham nggak? Kalau karantina di rumah sakit kan lumayan klaimnya, paham nggak? Aku juga udah ngerti gitu, paham nggak? Lumayan, sekarang pada pinter-pinter gitu. Dan kemarin saya sudah ketemu sama sales -nya ada salesnya namanya bejo ya mencari orang sakit paham gak? untuk dipondokin di rumah sakit kalau diantar pakai mobil sendiri 200.000 tapi kalau diambil sama ambulan rumah sakit honornya 100.000 gitu. namanya ialah Pancasila sila artinya asas atau dasar dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat subscriber di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada Semoga selalu sehat walafiat dan jangan lupa bahagia Konten kali ini ingin mengupas Yang disampaikan oleh Bupati Banjarnegara, Bapak Budi Sarwono, menarik beliau di rumah dinasnya menyampaikan ke publik bahwa ada praktek-praktek yang tidak baik dalam pelaksanaan penanggulangan pandemi COVID-19. Pak Budi menyampaikan terkait dengan klaim rumah sakit yang nilainya menggiurkan oleh tenaga kesehatan atau nakes. Dan informasi yang disampaikan oleh Pak Budi Sarwono terkait dengan Adanya praktek sales mencari pasien Dan beliau seorang bupati Saya yakin beliau menyampaikan juga bukan asal menyampaikan Kalau orang jauh bilang asal bunyi bukan Dan kalau kemudian itu ternyata sebuah kebenaran, sebuah fakta baru dalam penanganan COVID-19 ini sungguh sungguh biadab ini sungguh keterlaluan ini perlu dikutuk oleh semua pihak karena tapi apa istilahnya, kami juga memahami bahwa sebelum Pak Putih sarwono pun kami sudah mengingatkan beberapa kali bahwa di dalam dimensi kehidupan manusia dalam bidang apapun itu selalu ada oknum yang memanfaatkan hal-hal tertentu untuk kepentingan pribadi dan dalam pandemi covid pun diduga dan hari ini terbukti terungkap lewat Bupati Banjarnegara ada oknum nakes yang membayar sales yang namanya Pak Bejo disebutkan oleh Pak Bupati Banjarnegara. Untuk mencari pasien Karena klaimnya satu pasien COVID mengirukan Sehingga ketika itu ternyata ada fakta Fakta oknum-oknum Tidak menutup kemungkinan di beberapa daerah juga sama Sehingga angka COVID yang hari ini muncul Yang diakumulasi dari bulan Maret 2020 sampai Juni 2021 Kita lakukan keakurasiannya bisa jadi ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan momentum pandemi ini untuk kepentingan pribadinya tapi mengorbankan rasa takut dan perekonomian bangsa yang hari ini terancam. Ini tentunya menjadi presiden buruk untuk kita dalam penanggulangan pandemi Covid, tapi ini jadi pintu masuk pertama starting point untuk membuka dan mengaudit kegiatan para nakes yang selama ini dianggap sebagai uh, garda depan penanggulangan pandemi COVID-19 Memang dalam hal apapun, dalam dimensi manapun, kalau kita percaya terlalu berlebihan terhadap siapapun Itu akan abuse of penyalahgunaan Artinya akan ada potensi penyalahgunaan termasuk dalam pandemi COVID Satu tahun terakhir hampir semua orang yang mengkritik persoalan COVID Penanggulangan COVID dianggap sebagai orang yang bersalah Dianggap sebagai orang yang tidak peduli dengan kemanusiaan Tapi sebenarnya dalam dimensi manapun itu ada titik kelemahannya Dan tenaga kesehatan pun ada manusia dan manusia takdirnya, kodratnya adalah mahal anisnya. Sehingga oknum-oknum di pun yang mencari keuntungan dari situasi ini saya yakin banyak. Sehingga Bupati Banjarnegara menjadi starting point untuk membuka lebih lebar problem pandemi ini. Sehingga data yang muncul betul-betul akurat, betul-betul yang covid atau terpapar berapa yang meninggal berapa bisa pasti bukan karena kepentingan klaim rumah sakit itu hmm, penting untuk menjaga kita sebagai negara dan sebagai bangsa abadi jaga NKRI saya bersama alaikum warahmatullah wabarakatuh kita ikuti aturan gitu paham gak? jangan terus karena saya jadi bupati semaunya sendiri saya jadi Dandim semuanya sendiri, jadi Kapolres seenaknya sendiri, janganlah. Mari kita duduk bersama, kita baca bersama gitu, kita pahami gitu. Insya Allah nanti nggak jadi kecolok, paham nggak. Berarti memang sudah sesuai aturan ya pak ya? Ya sudah sesuai aturan, kita bertanggung jawab kok. Kalau ada terpapar ada apa silahkan. Kita punya 35 puluh puskesmas. Siap, iya, kita punya empat rumah sakit yang siap gitu, dan kita sudah sosialisasi, Pak nggak? Apalagi yang diperintahkan oleh Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, gitu. supaya Jogotongo, Pak nggak? Itu sudah kita RT RW sudah siap semua gitu, Sudah, sudah berjalan. Ibu. Sudah berjalan. Yang terpapar, yang baru OTG, Pak nggak? Itu langsung karantina mandiri gitu karantina mandiri di rumah apa enggak nanti dinas kesehatan yang datang ngirim obat gitu apa enggak mungkinnya menjadi protokol kan karena kabupaten-kabupaten uh, yang lain karena ada lonjakan ya, Pak, ya. terus di sini uh, dengan adanya itu menjadi viral gimana Pak, terkait dengan lonjakan ini? ya silahkan itu kan bupati masing-masing ya kan kalau saya membacanya seperti ini gitu penafsirannya seperti ini gitu paham enggak kalau Bupati yang lain mau lockdown, mau apa, monggo gitu, kan tanggung jawab masing-masing kan gitu, bener enggak? Banjarikara enggak akan lockdown nanti Pak? Enggak akan, kita buka semuanya, enggak ada lockdown, paham enggak? Terkecuali, memang betul, paham enggak? Yang mati sehari 50, 100, paham enggak? Kita yang mati cuma dari bulan Maret tahun 2020 sampai bulan Juni, 2021 yaitu 15 bulan itu ada tercatat 192 orang. Berarti rata-rata per bulan cuma 313 orang itu dari jumlah penduduk sejuta lima puluh gitu. Wajar atau tidak kan gitu? Kan selama ini COVID di banyak negara memang bisa dikendalikan ya atau istilahnya Pak. dengan pp mikro itu. Ya, Pak? Semuanya alhamdulillah bisa semua apa enggak?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 Untuk dipondokin di rumah sakit Kalau diantar pakai mobil sendiri 200.000 ribu Tapi kalau diambil sama ambulan rumah sakit Honornya 100.000 ribu gitu. Sudah sama kayak itu Eh pedagang rok jarum 76 itu muter bang gitu, bang, enggak? Udahlah Mari kita sadar Mari kita instap enggak. enggak usah cari yang macam-macam Enggak Bagaimana kita layani rakyat yang bagus, gotong royong, kan gitu ya? Insya Allah kalau kita betul-betul menjalankan pancasila, kuat Indonesia. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak, setelah Pak. Kalau misalkan nanti masyarakat ada yang tetap menggelar hajatan, terus memang itu sudah memenuhi apa protokol kesehatan, terus dibubarkan langsung bentuk tertangguh jepang, setelah Pak Iya itu kalau nanti yang membubarkan masyarakatnya nggak terima gitu, ya kita kembalikan ke masyarakat. Gitu. Karena hukum ini kan sudah nggak berlaku, bang nggak. Nah, nanti hukumnya kembali ke masyarakat, ya kan kedaulatannya diambil. Ya mau tuah gitu, bang Kita serahkan ke masyarakat gitu. Kalau masyarakat merasa puas, ya silakan. Kalau merasa tidak puas ya, kita kembalikan ke rakyat kan gitu. Terkait data uh, korban ini uh, selalu diupdate di website BMKG ya Pak, corona virus itu ya Pak. Ada. Hmm. Apa? Kita kan langsung ke provinsi. Hmm. Dari dinas kesehatan kita langsung lapor ke provinsi gitu. Itu selalu diupdate tiap itu? hari, tiap hari gitu paham enggak? Hmm. Berarti Pak, misalnya ketika ada catatan pengajian dari gugus tugas mengizinkan ya nanti. ini yang penting sesuai sesuai ikutin protokol. protokol kesehatan, ikutin PPKM mikro gitu yang dijelaskan di sini jelas. Mungkin. Saya bacakan ya. Menindaklah menteri dalam negeri, instruksi menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2021 tentang tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan covid virus di tingkat desa